Hai, selamat datang kembali di Resin Peace. Masih bersama saya, Gan Fadli. Sesuai permintaan dari kalian, banyak sekali yang berkomentar untuk menyuruh saya buat nggak pakai topeng dengan alasan yang macem-macem, mulai dari katanya mirip Bang Napi, ada juga yang bilang mirip anaknya Bang Napi. Saya itu juga ada yang berkomentar kalau topengnya nggak cocok dengan muka, sampai ada juga yang bilang cringe. Maka dari itu, di video kali ini saya memutuskan untuk melepas topeng yang biasa saya pakai. Dan setelah melihat video ini, kira-kira bagaimana respon dari kalian? Apakah lebih bagus pakai topeng? Atau seperti ini? Atau mungkin seperti video-video dulu yang gak pakai facecam? Silahkan tulis komentar di bawah. Di episode seputar horor kali ini, kita akan bahas tentang 5 eksperimen homonculus yang menciptakan makhluk aneh. Tapi sedikit penjelasan mengenai kulus. jadi Homonkulus itu adalah sebuah makhluk yang tercipta dari sel sperma manusia atau bisa juga hewan. Tapi kebanyakan yang mencoba eksperimen homonkulus ini menggunakan sel sperma manusia. Yang dimana nantinya si sel sperma ini dimasukkan ke dalam sebuah telur dan didiamkan selama beberapa hari. Dan lalu nantinya hasil dari eksperimen homonkulus tersebut akan menghasilkan sebuah makhluk baru dengan bentuk yang aneh-aneh. Dan saya ingatkan lagi bagi agar time belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar mendapatkan update video horror terbaru dari channel Resin Peace. Dan silahkan dinikmati videonya. And welcome to my world. Yang pertama Jeff Cord Dalam video kali ini ada seseorang yang bernama Jeff yang melakukan eksperimen honkulus Namun dalam eksperimennya ini, pada saat Jeff menyuntikkan sel sperma ke dalam telur yang ia gunakan dia mendiamkan telur tersebut selama kurang lebih 60 hari agar eksperimennya berjalan dengan sempurna. Dan setelah telur itu dia diamkan selama 60 hari kemudian Jeff menetaskan telur tersebut. Lalu pada saat telur itu ditetaskan dia sangat kaget karena pada saat itu dia menemukan makhluk aneh di dalamnya yang entah berbentuk seperti apa. Namun yang jelas bentuk dari makhluk tersebut sangat aneh dan sangat begitu menjijikan. Uh. Yang kedua, your boy Tommy, seorang YouTuber bernama Tommy, juga melakukan sebuah eksperimen homunculus, dan dia mengatakan bahwa eksperimen homunculusnya ini benar-benar asli dan tidak direkayasa. Lalu pada saat itu, Tommy pun memasukkan cairan sel sperma ke dalam telur yang ia gunakan. Namun pada saat itu, Tommy mendiamkan telur tersebut selama kurang lebih 30 hari. Dan setelah 30 hari berlalu, Tommy pun menetaskan telur tersebut. Dan pada saat itu, dia sangat kaget karena ada sebuah makhluk aneh di dalam telur tersebut. Namun jika dilihat lagi lebih jelas, makhluk tersebut terlihat seperti masih janin dengan terdapat dua buah, buah mata di bagian kepalanya. Tapi sayangnya, makhluk homunculus tersebut terlihat tidak bergerak atau mungkin sudah mati. Inject the human sperm into the egg. And I got some egg yolk and semen losing out. Okay, let's so take some towels real quick. That off. Okay. We come back to the egg in exactly or near a month. Oh my god. Oh my. Guys, there's actually something in here. Looks like something did develop. What is that? Guys, look at this. What? Is that eyes? Oh my god. Oh my god. I need to I need to take that thing out. Please comment on this video and tell me how this happened. Yang ketiga, Vitalik Ignatiu. Dalam video ini ada seorang YouTuber bernama Vitalik Ignatiu. Yang gimana pada saat itu, dia mencoba membuat eksperimen kulus pada sebuah telur ayam. Dan pada saat telur itu dipecahkan, di dalamnya ada sebuah makhluk aneh yang bentuknya tidak lazim. Dapat dilihat di bagian tubuhnya, kulitnya terlihat menyerupai duri. Dan makhluk tersebut juga memiliki tiga buah mata. Yang dimana dua mata berukuran agak kecil berada di bagian bawah. Dan satu mata lagi yang ukurannya agak besar berada di bagian atas. Dan di samping itu, Makhluk tersebut juga dapat menggerakkan ekornya Seperti halnya hewan pada umumnya. Lalu ketika itu, Vitalik pun mencoba memberikan sebuah makanan Kepada homunculus itu berupa sebuah potongan daging. Dan terlihat dalam video ini, Bahwa makhluk homunculus tersebut, Memakan potongan daging yang diberikan oleh Vitalik. Wah, oh! fuh, fuh! Oh, lihat! Sehat, lihat dia. Смотрите, смотрите, как он кушает Смотрите, смотрите Смотрите, как он ест Он жует это мясо Смотрите, смотрите, ребята Вы видите это? Смотрите, смотрите proh yang keempat kaksdelat sebuah channel youtube yang berasal dari rusia yang bernama kaksdelat mengunggah sebuah eksperimen kulus, yang mana video eksperimen kulusnya ini merupakan video paling awal yang membahas eksperimen kulus di youtube sebelum banyak dari channel lain yang membuat eksperimen kulus. dan dalam videonya ini pemilik channel kaksdelat yang bernama karni Memasukkan sel sperma manusia ke dalam telur ayam yang dia gunakan untuk eksperimen Kemudian dia menyimpan telur itu ke dalam sebuah toples Lalu toples itu dimasukkan ke dalam sebuah kupluk dan didiamkan selama 10 hari Setelah 10 hari berlangsung, Carney melihat lagi hasil eksperimennya Dan terlihat di bagian telur yang sudah disuntikan sperma itu Terdapat sebuah noda berwarna hitam yang menandakan bahwa telur tersebut terlihat membusuk dan selain itu, juga telur itu juga memberikan aroma bau yang sangat menyengat. Lalu kemudian, telur tersebut pun dibuka, dan di dalamnya terdapat sebuah makhluk yang terlihat menyerupai ayam, hanya saja bentuknya lebih kecil dan lebih kurus. Dan yang lebih anehnya lagi, makhluk tersebut terlihat seperti masih hidup karena terlihat makhluk tersebut menggerakkan kepalanya. Suciwtua, В лучшем случае это что-то на уровне амебы или там, ну, может быть медузы. Сложно сказать, почему эксперимент не получился на сто процентов. Ну, возможно, вот эта инфекция виновата. Кроме того, про надо понимать, что это был средневековый ученый, и э, эксперимент он описывал, конечно же, очень приблизительно. То есть поместите в темное место, выдержите в тепле. Э, дней то есть нет указаний на то какая именно должна быть температура то есть это конечно в какой-то степени могло повлиять наш эксперимент лучше yang kelima Debstone video kali ini ada seorang youtuber yang bernama Devstone yang juga mencoba melakukan eksperimen homonkulus. Dan sama seperti percobaan Homonkulus di video-video sebelumnya Dave memasukkan sebuah sel sperma ke dalam sebuah telur Dan dia mendiamkan telur tersebut selama 14 hari Dan setelah 14 hari pada saat Dave menetaskan telur itu Muncul sebuah makhluk Homonkulus yang berbentuk sangat aneh Dan bentuknya tidak terlihat seperti ayam Melainkan terlihat seperti makhluk berkaki empat Namun makhluk ini tidak terlihat memiliki kepala melainkan mempunyai leher yang sangat panjang. Namun yang pasti, bahwa makhluk homonklus tersebut terlihat masih hidup dan bergerak-gerak. Coba kalian perhatikan baik-baik videonya. Dan itulah pembahasan tentang 5 eksperimen homonkulus yang menciptakan spesies makhluk aneh. Dan mungkin di episode homonkulus yang akan datang, kita akan coba kupas mengenai eksperimen homonkulus ini. Apakah memang eksperimen ini benar-benar asli atau hanya dibuat-buat? Dan mungkin pembahasannya tidak akan saya buat untuk minggu depan? Tapi ya, mudah-mudahan bisa secepatnya. Tapi sebelum kita bahas mengenai keaslian homonkulus, bagaimana menurut pendapat agansista? Apakah eksperimen Homounculus ini benar-benar asli atau hanya dibuat-buat? Silahkan tulis komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like and share. Jika kalian suka dengan video ini, tonton juga video-video horor lainnya di channel Resin Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat, berhenti buruk.